ini mengenai ajang SCTV Music Award 2023 Diinformasikan langsung oleh Akun Mutiara 6892 Alhamdulillah Bunda Lesti unggul Tetap semangat ya bestiku Rizky tak akan kemana Kita telah berusaha dan berdoa Insya Allah Allah akan berpihak Ke kita Bunda Lesti Borong 3 Piala Amin Alhamdulillah selalu bersyukur Prasabatia ya, dengan pencapaian Yang amat sangat emang luar biasa sekali Mudah-mudahan Rezeki tidak akan kemana Dan Alhamdulillah ya untuk sementara Bunda Lesti Unggul di semua kategori Kita bangga, kita kagum dengan Lesti kejora. mudah-mudahan Bunda Lesti Tentunya selalu bisa memberikan Kejutan untuk warga Konoha dan bisa memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2023. Dan selanjutnya, persahabat, kita simak juga di postingan Bang Andra di Popotamus. Memunggah sebuah tentunya postingan yang membuat kita juga pastinya selalu bangga dengan Leslar. Thank you, dari Lesti Kejora, Bang Rizky Bilar, Bos kecil Abang El juga. Wow! Sepertinya dikasih surprise dari Leslar Family ya Bang Andra Mudah-mudahan berkah barokah untuk Leslar Dan tentunya selalu bangga dengan idola kesayangan kita Kepada siapapun Bunda Lesti, Papa B memang selalu baik Mudah-mudahan juga Bunda Lesti, Papa B dan BBL Selalu dikelilingi oleh orang baik Kita makin bahagia sekali dengan idola kesayangan kita Kemudian juga perselamatan berikutnya Kita simak devil postingan. Abeni Mulin Sofian Satu jam yang lalu kurang lebih persahabat ya A.A.B. ini sedang berada di perjalanan untuk OTW Mudik Sehat selalu, mudah-mudahan selama sampai Tujuan untuk Abeni dan keluarga Selalu menunggu kejutan Dari keluarga besar ya Dan pastinya kita juga selalu menantikan Kejutan dari idola kesenangan kita Kemudian juga ini ada Aksi kocaknya Rizky Bilar Nih persahabat ya, seperti ini saat momen bukber di tempatnya atau di rumahnya Tauriq Khalilintar ya Ini aksi kocaknya Papa B nih para sahabat ya Ada aja kelakuan yang selalu bikin ngakak Ini emang selalu membuat kita happy banget ya Mudah-mudahan juga Papa B selalu sehat Selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita makin bahagia sekali ketika melihat Papa B ini bergabung dengan orang-orang baik dan orang-orang saleh Masya Allah, Alhamdulillah dan pasti juga, persahabat, kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan dan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, persahabat, terus ikuti channel Depo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di sore ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.